Halo semuanya, ketemu mana? Ambe aku, aku valentina Dek, guruku, gamer Belajar, belajar Untuk kalian yang baru datang Kami ucapkan selamat datang di kelas ini Ke channel ini, ke kelas ini Dan jangan lupa untuk subscribe Serta nyalakan lonceng Agar kalian tahu ada video-video Seru terbaru di channel ini Oke, okay? oke, okay? oke okay? Langsung saja Hari ini kita akan mabar kembali Sama teman-teman kita Ini ya. Gimana keseruannya? Kalian pasti penasaran, sama aku juga nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini So, let's begin Oke okay, everyone, say hello dulu Halo Halo, hari ini kita punya Never Sleep, of course Terus Warp Gates, Hai Warp Gates, sama Zivana Balkis Tapi Sivana Balkis lagi micnya, lagi trouble tapi tidak apa-apa nanti kita nyusul apa nanti dia nyusul di permainan Oke okay, tak buka no room emang as Oke okay. belum belum saya saya saya tak bikin room de. baru dia scale eh uh, impostor dua orang itu kode nih ya ya yeah. yeah. Uh, karate, ya? karate. takyi karate karate balita okay. terus golf ini gombel bel dengar no dengar no karate golf oke okay. apa apa apa, apa, apa. gombel Terus, Queen Karate kayak Q ya? Karate Kuka Q. Terus, oh papa, apa papa. Apa -apa. Ih, Karate sudah, Call cool, Love. win Queen sudah diambil huruf depannya saja karate golf ya. w w gombel uh, terus queen ini kali sudah queen kiki, kiki, lagi queen q apa queennya ketiga kali mila masuk alhamdulillah mm -mm. Oh, saya, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes, apa? Ya Never sleep yes, yes, Pele satu hiasan kepala, sing tidak boleh berubah Sampai nanti kita selesai main da. Isa, never sleep CT diganti Chat type diganti, quick chat only Pim, oh. oh. iso abim Kok saya hakan nih mbak? Tim, kok gana ngomongnya? Kok gak bisa punya aku? ketikan mana sih? Chatmu harus diganti quick chat only, tolong? Kurang, terus ganti ke data terus quick chat only diganti Enggak, oh, Sudah diganti quick chat only belum? Loh? Okay. Itu ganti. Terus ada data Habis pengaturan, ada data Terus cari chat type C-H-A-T-Y-P-E Itu gantian Jadi quick chat only Gak bisa dipencet Oh ya, wes berarti udah. Hmm Coba lagi, masuk Golov. karate, golf, golf, k, w, w, kombel, w, w, yo, w, kiu, kiu, kiu, kiu, kiu, kika. Q, Q, okay. Q. Tiga kali. Aku. Ah. Akhirnya ya. Wes, oke okay, kurang satu, kurang satu. Oh, oke okay, deal, deal orang. Uh, budal start, ya orang. Buda ya start. start. Start, start, start, start. Oke. Okay. Alright. Okay. Siapakah dari kita adalah pengkhianat? <laughs> Swiss, Swiss, Swiss. Oke. Okay. Awas yo, awas yo, moro-moro aku ditembak tem, mbak tukang eh tetep anak suaranya rek cek seru oke oke tapi apa ikan suara burung loh gak apa-apa suaranya sama nikus sing. tapi kan suara gini gak kedengaran kan bu ya kedengaran tenang saja nah lek like kalian punya facecam di rumah rek pasangan saja nih Impostor masih belum bergerak sepertinya. Kayaknya, Ayo Niki. Oke. mencurigakan Wih, sepi. Ayo, ayo. Taksi, taksi. Selesaikan Ya bisa, yuk Oke Temenan tas, Saigu Gak hapen-hapen, Saigu Seberapa hafal map Tau oh, pak, seberapa hafal map Kamu ah, Ah! No, no, no, no Kak Popo, explore seh Explore Aku apa-apa lepumain, ibu? Pim? Where are you, Pim? karena mana never sleep <tuk> nang di eh aku <tuk> ijin aku <yang> di <tuk> aku sedih lo heh oh my god hey. no biru oh, ada yang mana uh, dong iyo iyo de engine di mana nyantai banget de engine The engine sebelah kiri kayaknya <tuk> file, file engine ini kau oh, nggak tahu seperti apa sama ini. teknik kayaknya super so, oh, kayaknya apa, apa, apa, apa, derby kita salam. Salam. Salam. Se -se -se -se -se. self report ini salam the engine self report kayaknya self report kak self report lagi ya. self report kak sih karena nih kak self report kok Enggak dong <laughs> Kak On, no save report. Eh, iya, kan? iya, Aku curiga Kak. Iya, ambil, ambil uap g3. Jangan-jangan dek, eh. terus kemarin kan, no oh, Kang Oley, report. Oke, okay, tugasku tinggal satu, sumpah. Bim, tata, aku deket-deket. Bim, kau menang. Ya. Bim, mencuri kaki. Bim, diskonak mungkin. Disconnect mungkin okay. aduh ojo tah. Selesai, yey. Nah, selesai akhirnya man. Selesai puas sekali kalau udah selesai. Eh, sumpah ada yang disconnect ya. Aku curiga Mbak Rom lagi. Sik, lo kan Investornya, mah mas menengai, pim, pim, kok Maka menengai, pim, meneng, okay. ternyata nak maksud <tuk> Berarti nopi miku saja nih pribadi yang tidak bisa berbohong, karena ketika dm menyembunyikan sesuatu, aku bener benar meneng. Play again, <tuk> play again ya, play again. <tuk> <tuk> Eh, kodenya pancet, wah? Sumpah, kodenya pancet Apa, bu? Ya karate. Oh, A -a. Ganti, ganti lagi. Karena aku mau Aku sebel Sebel, sebel, sebel, sebel, sebel sama kamu Apa, Bu? Kodenya, Bu? Karate Karate Wewe karakter sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. aku sebel sama kamu aku sebel sama kamu okay. eh. ruby stop lu bimane ki sopo Derby? Derby bimane ki sapa derpy tau derpy ki <laughs> Pim, lewatmu next time imposter ya, bunuan kapo <laughs> masa mau diem diem oh, baik, Iya nah. iyo, Tapi iyo tidak, fair kok, bunuh yo, eh eh kurang satu kurang satu, kurang satu bu. Eh, Sopo, Sopo, Sopo, Zivana, ID-mu apa? ID apa? Enggak, aku bingung nama kalian Aku bingung nama kalian Mari ini diganti nama ya, Rekyo Oke Tuh Maafkan oh, Iya, iya, iya Oke, okay, ronde 2 Please, imposter aku, please Jangan biarnya Jangan Biasa, ayo, ngetes dulu Diam, diam, Ayu, aku mau Ayo, biasa, Tugasku dikit banget deh ya. Biasanya yang warna merah ngetes itu Ngetes dulu Sering imposter, biasanya Eh, teroret Nooo Ya Maafkan aku sudah terbang. Kalau sudah terbang anu ae. Di mute. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Di mute. Iya, bu, kalau-kalau apo iku kalau meninggal di mute aja Bu. Oke okay, oke. Okay. Ya enggak kudu di mute sih. Mau nyemak ae, nyemak ae. nyemak ae, nyemak ae. kayak ini bed, mau keluar. Oh, apa ki? Lo terpiter hmm. de yang itu bu? De di, di, <laughs> di, di mana? Di mana? Di mana? Ya, ya. Di mana? Ada tidak tahu. Duh, di mana? Di mana? Di mana? Rubi mana guys? Engineer, okay. engineer dah. The engineer Se, Setelah The engineer Aku Antara Ruby man, Ruby man. He -he. <tip> Tapi aku juga curiga Mbak Vic bro Soalnya moro-moro The <tip> ngelapor Aku di nege -e. Save yeah. Save report Aku tak Tapi vote kan Vic ya. bro Lepuk kok aku? Soalnya aku curiga aku mati? <laughs> Loh, kok mati, leh? Loh. itu no. e <laughs> Ruby Man. Weh. aku baru aja kalau merah. Wah, wah, gurunya <cuk crocodile> Evo, wah. Wah. <cuk caucus> Tolong. <Guolo ii> bagaimana Bagaimana kemampuan saya? Bagaimana? <guka> dipangga, dipangga, dipangga. lo gak aku nge-vote pick bro aku <gulaman> nge-vote pick bro yes menang! <gulaman> <ido> <talk Project lux> wuuuhhh <passwords> bagaimana kemampuan saya untuk ngeles? oke oke oke ente ente, nashiri nashiri mana mana mana mana mana mana -man. eh nama kamu gak isu diganti tar ya Nah kamu kayaknya sudah diganti dah. Di deh deh pengaturan deh general ya kak salah. Pengaturan. Pim. Oh kalau gitu sehat Pim dulu ya bu ya. Iya live kama dulu kama nanti kama lagi. Kama <laughs> lagi. Buneng, masuk lagi. Gak mau. Angel mau kok. Iya wes. Iya. Iya wes. Pim sehat Pim. Sehat, juga iya, aku... aku sehat tuh sehat Baru kembali Baru kembali, ah. baiklah Enggak kok mau meneng aja, biasa biasanya Iya cap cuap Biasanya cap cuap lho Sehat, sudah sehat Oke oke, ngetennyi Tujuh aku orang aku udah, ya aku, Gak bisa bu, gak bisa diganti namanya bu harus ke akun ini oh nanti no. kalau sudah tidak bermain bisa diganti kok nanti nanti ini, ini aku gak bermain Anyways, next time game ya uh, uh, kalian persiapkan dengan baik soalnya lek mabar di sini aku belum masuk gua aku belum masuk masuk oh masuk dorong dorong mulai kok dorong mulai enggak next time lek kalian pingin mabar lagi persiapkan dengan baik namae fotoe dan lain sebagainya timit channel iki sob enggak tahu channel Aku aku bu, kemaren eh, ya. couple, oh pacaran nih, berarti yo, weh, tapi birthday, <laughs> <enggak enggak>. <laughs> oh happy birthday, happy birthday, birthday, <laughs> oh happy <laughs> birthday. birthday, Eh, Rek, ngerti gak sih ngikut lo wong wong bareng, terus mari ngono kanan kanan kan... kiri kiri ngono, nih, kanan kanan, kiri kiri, bareng, terus gerai barengan lucu. Coba ya, coba, coba, coba keempat kanan, kanan kiri, kiri kanan, kanan agak oh, tahu lucu. Wonggong itu mulai ya, mulai ya, mulai ya, mulai ya. Oke, okay. deal love love love love love love love love love Oke okay, ronde 3 Tek tek ding. Saupai so, gini, saupai so, gini. Ayo aku aku trust issues lah gue ambek kalian. Aku cintek dulu. Kenapa trust issues? Coba. Dibatik. <laughs> <-tiba>. Trust issues. Kamu apa yang kamu? Bisa sabota cah. Benerin sini aku benerin di apa? tonya nih. Gak apa-apa, langsung di stres isu siapalek digancani are-are -area iki. Eh okay, admin, oke okay, udah benerin admin. Udah, udah. Wes, Oke. Lo! Oke. Let's go. Wes yo, wes yo. Let's go. Oke okay, oke okay, oke okay. kita jalan-jalan Uwes yuk, yuk lihat. Ini siapa dah? Warna biru siapa? Kamu ngerjain di elektrikan Derby okay. derby Ada mayat di admin Mayat admin Tuh Gurtutuk pemerintah Ternyata itu utama kita. Siapa ya? Enggak oh, tahu deh. ya? saya merah sih, merah ini terlalu anu, terlalu menceruitakan kayak, kayak jalan-jalan doang. Baik, no no aku. Pakis. Eh aku fot merah lah bukan kuning. Aku ya aku, loh, ya aku, aku mau lo ngerjain teks lu. Aku jangan caran mau ke elektrikal. Aku melakukan teks Aku oh, mau ke elektrikal ngerjain teks di situ. Mudah banget, kan cepetan tama. Ayo, cepet, cepet, cepet nunggu eh. nunggu nunggu lu Tuduh oh, <tuk> sorry lah, tumpu, Ya lama gak mau ngapain Halo? halo halo halo kok lihat semua ini kenapa Apa dalih semua sih? Halo, halo, jusko. Next, next, banyak yang next, next, next, next, next, next, ngaku next, Nah, iya, ya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, <laughs> iya, iya, iya, iya, Aku iya, dendam iya, iya, dendam iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, next, iya, iya, iya, iya, iya, seru iya, <laughs> Apa? langsung eh gontok gontok anehku sing lebih seru ngono lah latihan aku, latihan aku, gontok eh aku sama siapa ada bu yang latihan? Angkane. alah yo yo. dasar kan Eh sing gontok yo. Akhirnya. Sing gontok ojo ojo loyo. Buktikan kalau kalian itu tidak uh, salah. West play lho, again lho. apa apa po. Apa? Orangnya ditambahin aja jangan 7, 7 Bu Cepet selesai Dik Piro Bikin map lagi Engga Berapa? Ditambahin. Layo ditambahin berapa? Jadi nih 10 mungkin 10 mungkin Tanya ya berarti. Iya saya gak apa-apa apa-apa 10 10, 10. Oke okay, Kodenya Tipu T eh. a uh -uh. Terus pansos apa apa, apa? pansos pansos mm -hmm. udah terus umur dp um, tempat pembuangan akhir tempat pembuangan <laughs> terus wes mari wes mari sudah, sudah. Wewe we. Apa Bu? Wes. Wewe, we. we. We. Kantor. Kantor. Kantor terus futsal. Kantor terus futsal. Futsal Udah Oke okay, Hai masuk Oke okay. okay, Aku pergi okay. no okay, okay. aku malah Oke Nopim Namaku keren Cim Cim Angry Room Tapi Angry gak bisa baca eh Angry Angry Room Apa saya gak tahu Siapa itu? Nah, never sleep, Wes nah, masuk. Ikut, never sleep. Bye. Eh, Zivana, okay. kelas berapa? saman? kelas enam. Kelas enam? Wow, ya? wow! Rasa nah, ini SMP, mana? SMP, di mana? Eh, <lupanya> SMP di mana? Ah, Kak Tahu sih, Kak Tahu aku oh, gak tau sumpah <laughs> eh masa depannya aku kutut dipikir no nge-game aja <laughs> aku oh, gak tau gak tau gimana, ni gimana ni, gak tau di pasuruan sini disconnect <laughs> <Yeah. Just> <laughs> ne never sleep Bu, nanti, nanti wih ganti-ganti warna aku ikut sekarang aku mau jadi Jessica Jen, oh enggak Warnanya dipakai Jodoh, Apa? Warp Gang? Amokas tapi ruwet Amokas tapi ruwet Amokas teruwet Rumput lho Susah pol. Eh misalnya nanti tak kasih judul kata bocil, it's okay mm -hmm. buat kalian Oke okay, oke, okay. baiklah okay. baiklah. Apakah ya, okay kalian Oh yawes. ya wes, ya wes lah sudah menerima takdir ya. <laughs> Nanti tak kasih kata-kata seperti itu, tapi aku minta izin dulu ke kalian. Apakah kalian oke? Okay? Tak kasih kata. bocil okay. ya, Emang bocil? aku bocil kok. Aku belum SMP. Soalnya adekku, Iya adekku menolak dipanggil pocil. Kan? <laughs> Wes orang kita asa kita wajib wajib wajib. Wadih, 7, baru tujuh Tujuh, kurang tiga Wah, tante. <laughs> <laughs> <tante. Tante. <laughs> okay, 9 Gas eta. Tak gas. kan, Banyak yang bilang start. Ya. Bilang start. Star Star Star Star siapakah apakah siapa <tuk> All right, Iki play match kita no, yang terakhir no. untuk hari ini ya yo. no. Jadi harus maksimal, no, okay. harus okay, dilakukan okay. dengan optimal Eh bentar aku salah jalan, oh, mau ke elektrikal malah kan navigasi kan navigetil arah yeah. empullah navigir oke okay. ayo sopokati sambut aja mari gini pake joystick takut tidak ini sini i oke oke sejauh ini masih aman masih aman <gir> Masih mah, eh, ah, sumpah, adi, aku dari tadi diikutin sama orang. Eh. No no no no! <gir> <gir> aku takut nih, Jaga nih, ya Hati-hati nih, okay. nih, lapo nih, nih, nih, nih, Walau jarak, satu nih, nih, nih, nih, nih, nih, nih, awas nih, nih, nih, nih, sumpah aku takut tuh wih yang mati aku tahu sih tadi aku ngelamatin tuh tuh sun kutai mitken aku lo sama anu sama si mana kok sama siapa enggak eh enggak sama siapa kamu enggak sumpah enggak enggak enggak ayo sama siapa kamu aku gak sama kamu weh namamu angrirum ayo sama siapa kamu tapi aku tadi sama Sumpah tadi aku sama Kenapa? Never Sleep ke yeah. anu ke, ke, ke, ke, ke, ke. aku di electric, Never kan. Sleep ya ta. <s Torah> Bersin, iya <s> ta <Torah> iya enggak enggak Never enggak, Sleep in ini, iya ta ini aku EA ya, aku benar loh enggak tidak mungkin ini kan lo kan Never Sleep ngomong enggak eh percaya aku Never <s loaded> <aku, tidak, susur> Sleep aku enggak aku enggak sumpah aku enggak mungkin saudara tidak kini ya aku ngevote aku udah ngevote sumpah aku fatal gak sama kamu weh aku aja okay, electrical oh coba marah marah hahaha marah marah marah marah marah ayo vote, vote we. <sis> wih terbuang kamu. <sis> tertuju tapi... apakah benar? apakah, Buk, terbuang? apakah benar terbuang Oh no, <laughs> kan? Eh, enggak sih, enggak. Ya, wah terbuang lagi, lagi. Wah iki. Ya, Wah, kayaknya angri rembu, angri rembu. Eh, sumpah enggak aku enggak. Sivan lagi koyak, Sivan lagi koyakane. Fix lagi. Oke oke, fot fot fot ay, fot fot, ga fot aku, fot aku, fot fot. Ah oh, bukan sumpah. TOOP <gul improving> Oke okay. Loh, pergi. Okay, more for, for meeting Oh, aku vote VOT VOT VOT VOT VOT aku, VOT VOT lo ya oh, Aku ya Oke, ya VOT I-I-I VOT VOT VOT aku cucur, aku cucur aku Apa aku enggak tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, tuk, okay. tuk Bu Aku cucur aku buka. tiba aja Kenapa kok tuksun? Kenapa kok tuksun? Oke okay. He? Aku vote diri sendiri, sendiri ya yeah. Aku ah, cucurau cuciro enggak Pohon su Aku ah, bukan di Aku juga tuk bukan bukan. tuksun bu, Tuxun. Tuk Kenapa kok Tuxun? Ya iya, munnya mencurui gakan. <laughs> oh, aku enak-enak ngetas. Tuxun dari tadi sono dulu weh. Oh no. Kusono tono to. Oke. Oh aku bukan di kamu. Aku oh, bukan impostor aku oh, bukan impostor Kan? Oh enggak! Oh, pengorbanan! Tidak! Tidak! Yes. Waduh Tidak! Kita menjadi shetan Kita menjadi setan. Jadi ya. setan. Aku Aku ngawasin Aku ngawasin Aku ngawasin, ngawasin. CCTV. Bim aku diang dawaku dia dia. dia. Bim Aku ngawasin Aku, aku ngawasin Oke okay, sudah selesai. Oke okay, sudah selesai. Oke. Heeh. Tak bulu, -bulu ketahuan. Oh iya, wes aku ambil Never Sleep wes lagi saksi no wes. Oh. No. No. No. no. Kak, itu antara dari kita ternyata. Cherry Cherry Clash ga acak. Chuwi, <laughs> chuwi, nah. chuwi Clash. Udah curi kalah nah, sumpah, lho, sumpah jadi kamar tuksun tapi tuksunnya bukan ya keren oh, ini bukan ternyata uh, asumsi Tuh, kita uh. salah ternyata <tuh> <tuh>. oke okay. main tanya iyo ya. main satu kali lagi opo es buyar? terserah terserah terserah, terserah. never sleep pisan mana yo terserah, terserah. pamungkas Pamungkas. Oke okay, baik. Okay, baik. Pamungkas. Okay. Okay, udah masuk. Pamungkas itu terakhir. Nah. Pader ya, TPU WKF. Hah? TPU huh? WKF. Wkf ini juga oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, kita bisa ketemu lagi oke, oke, oke, oke, oke, Maksudnya uh, suruh WA. Terus kirim nama gaming dan lain sebagainya. oke, so oke, dengan baik. Nama J, gaming bisa apa? oke, oke, oke, oke, oke, oke, baik. Kamu as. Apa? bukan bukan misalnya nama game misalnya gini uh, nama Kimku misalnya siapa ku satu ah oke oke boleh satu aku aku stres hehehe ojo jalan sing baik namanya kurang-kurang 10 deh, kurang, -kurang, kurang, kurang 6 kurang, kurang 6 ya, siap capar wala re, aku dulu menambah kalian ini merasa kayak lagi melihat tumbuh kembang anak, sumpah ini ini kalau masih melihat Oh, iya. Sumpah aku mau pingin jadi sekarang mau cosplay jadi jadi kacen tapi warnanya dipakai. Oke okay, hello, wae masuk. Oke okay, tujuh orang. Kamu suka jadi jadi kurang Aku aku mau cosplay tapi warnanya dipakai. Dipakai. Oke kurang satu, Citing. Ayo masuk masuk masuk masuk. Ayo tahlah, kurang okay. satu, Anggele. Ayo masuk. masuk. saya. Mulai gas Ya. Oke. Oke oke oke 10 Game pas pas pas. Nggak tahu nggak tahu orang asing. Asin dari korea selatan <therapists> oke okay. dua impostor diantara kita siapakah ini Bro, kita. aku nggak. aku nggak, loh aku gak kok aku? Aku, lagi, aku durung apa-apa kok we nodo aku <HD> aku aku gak lapo-lapo mencurigakan ya? tuh kabeh ya? mencurigakan rek. Putih, putih ikutin ijo darahe. Oh, jangan ke situ, okay, enggak akan ada warna putih warna putih. Positive thinking ae, Beono tas. Loh kan, ah opo rek? Oh, oh, uh, uh, sumpah aku jikutin oh, coklat. Wah, free pot mungkin di mana rek meninggalnya limsu sumpah aku diikuti sama coklat apakah coklat kejar atau aku dikejar-kejar apakah coklat tapi nggak dapat-tapet hahaha apakah si meninggalnya di mana sih? di main desk aku Loh, skip aku skip berarti mai, aku, gak aku skip aku skip aeh aku kak Gak menemukan bukti yang lebih Oi keluar Aku skip sih okay. Loh never sleep kok ketuduh Tapi okay. gak kebuang kok Aman ya sih Tapi, Tapi gak kebuang nah, Awas sih Tapi ntar kalau kebuang ya udah. Eh mati lampu. Lo lo lo lo lo. Sabotajs sabotajs. Oh iki de sini mesti tempat pembunuhan. Aku eh eh, iya tot no wes. Tot no. Aku aku ikuti aku ikut, aku ikut. Aku ikut. Eh, di. Heh, lah terus aku ngapain ke Jepang dik dalam yo, aku. Lah kan? <tuk> Wah, wah oh, aku kejebak oh, deh dalam admin Elektrikal, elektrikal pintunya kekunci loh. Saya, eh, wait, wait, wait. Cui kelas, Kok Moro muncul muncul dari dalam? Cui kelas enggak? Aku masih lihat gitu doang sih. Sian, loh, mati ah, cui kelas, dia. mati, mati cuy kelas. Ah, cedak ah, ambe Cui kelas, saya tripod enggak, enggak, enggak, enggak, iya, iya, iya, enggak. Ikut saya tripod, saya tripod. guruku gamer, <tuk> takut dong. Tak mm. Tapi kan setala tapi kan lo sama tas aku bener-bener. <tuk> bener. <tuk>. setas tas cuy kelas lewat, dan kamu lewat dia mati. As everybody, guys, everybody, saya tripod, saya tripod. Soalnya cuy, kelas barusan lewat, nah, terus kamu lewat, terus dia mati. Sumpah, <laughs> kronologi macam apa itu? Sumpah, sumpah, sumpah, aku takut Wah, ini. aku takut aku takut Hati-hati aku hati Yo. hati Hati-hati takut aku takut aku hati aku takut Awas takut aku takut aku takut aku aku aku Putih. Waduh, admines, mindes, heeh, mindes, report, yus, yus, yus, yus, yus. Iki apa iki ini yus iki? Kan. Sumpah. Uh, Masuk mm, fans di depan mata. Aku tadi ripot loh gak iso, iya. Mindes mang moro-moro muncul di admin. Moro-moro muncul. Terus katanya tak report. Ternyata aku enggak iso ngerreport entah kenapa. Jedokan. Wes rek GGWP GGWP sekali. Siap report, Wes log out, log out. Iya. Sukpa. Haluan. Aduh, saya-saya. Oke, log out, log out. Balik ke lobby lagi. Oke, okay. wes pesan tuh dan kesan kalian main hari ini, tuh. pie. Ya, gak allah. Kesan dan pesan ya, apa seneng ta, Apa deg-degan -deg ta, apa... ya apa sih, anu warp gate dulu. Nggak tahu kok tanya saya sih. Kita tahu. Warp gate. Eh. Nice. Wisane baik. Oke. Yo cok baik to. cerita wo no reko kok. Weh, katanya telagu si kapsu. <laughs> Apa? Tak error. Iya, sih, Fana, satu-satu ya, ngomong ya kagetin ngerak aku soalnya lumayan, Luet, lumayan, ruwet, Luet, ya. lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, ya Ya wes lumayan, next time, lumayan, kalian lumayan, mabar, dipersiapkan semuanya dengan baik, ya, posisi kalian, equipment nih, terus game lumayan, versi game lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, lumayan, See you! Makasih ya! Dadah! Dadah! Weh, ngapain mau nyata laku si katsu okay, weh? Tidak, Dadah seh! Dadah Dadah! Dadah! Oke, itu tadi gameplay kita di Among Us hari ini. Gimana? Adik-adik bocil <laughs> Banyak ya drama ya. Allah roh wipet terus, Ya ampun, terima kasih udah nonton sampai akhir, sampai match terakhir Dan kalau kalian belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan notifikasinya Loncengnya nyalakan dan kita akan ketemu lagi di next gameplay See you and ciao Dadah, dadah, dadah Ini Instagram yang bisa kalian follow ya Ini email yang bisa kalian apa, kirimi request-requestan Dan ini Uh, apa nama-nama teman-teman yang join hari ini? Thank you banget, thank you banget untuk semuanya. See you, see you, dadah.